SCP-3740 merupakan seorang pemuda yang tinggi dan postur tubuh yang maskulin. Ia bisa berbicara dalam berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Arab, Farsi, Armenia dan beberapa bahasa lainnya yang tidak diketahui. SCP-3740 dipercaya sebagai Ashur atau Tuhan Angin dan Langit dari Ashiro Babilonia. Yang merupakan dia adalah ketua dari semua Tuhan-Tuhan dalam pemahaman Ashiro SCP-3740 dapat memanipulasi arah angin, mengendalikan tekanan dan temperatur sebuah udara sesukanya Dia bahkan dapat membuat badai angin dengan kecepatan 500 km per jam, mengendalikan angin tornado, dan lain-lain tetapi SCP-3470 itu mudah untuk dibodohi dan tidak merasa skeptis atau curiga terhadap orang lain yang mengatakan hal tersebut SCP-3470 ditahan di dalam sel penanganan humanoid yang sudah dimodifikasi secara besar-besaran di dalam set 81 Lalu harus selalu ada setidaknya 15 botol yang terdiri dari bir di dalam ruangannya setiap saat jika personel Foundation diajak untuk makan bersama olehnya, maka harus menyiapkan setidaknya daging babi atau sapi untuk dimakan. SCP-3470 kadang-kadang akan menyerang personel Foundation secara main-main atau bercanda. Pada saat itu, personel Foundation harus berpura-pura untuk mengalah. SCP-3470 memiliki kemampuan bertarung yang sangat buruk. Sebuah rekaman dari wawancara yang dilakukan oleh Dr. Monica Leeds. Salam sejahtera, Ashur Dewa angin, daratan, dan langit Ah, salam sejahtera juga kepadamu Oh, wahai Dewi yang cantik Eleanora Aku baru saja membicarakan tentangmu kepada mereka Perlihatkan mereka tentang kekuatanmu yang ajaib itu Sangat luar biasa Pernahkah kau melihat hujan yang muncul di dalam ruangan sebelumnya? Keren bukan? Aku yakin Eleonora pasti ingin membicarakan sesuatu yang penting denganku uh, Ya, aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan Aku akan sangat menikmatinya jika aku mendapatkan kesempatan untuk berhubungan seksual denganmu, Eleonora Aku... Iya, uh, tentang itu... Uh, karena kau menyebutnya terus-menerus Jadi <tuh> gini, gini, aku sebenarnya kera dikutuk Dikutuk? Siapa yang berani melakukan hal ini kepadamu? Itu... Uh... Karena perbuatan seorang goblin Seorang goblin? Terkutuklah mereka Tapi aku sangat menghargai pengertianmu, Ashur Terima kasih Bagaimana dengan ruanganmu? Apakah kau nyaman untuk tinggal di tempat ini? Tentu saja Aku memiliki perabotan dan dekorasi yang mewah di ruangan ini Sangat memuaskan Tapi ada satu hal Dan aku sangat ingin untuk berhubungan seksual denganmu Seorang goblin, Ashur Goblin! Eleanor aku yang tercinta Apa yang mereka lakukan kepadamu Demi Tuhan aku akan membalasnya